Gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire Mulai dari weapon royal terbaru Bocoran hadiah pre-order Elite Pass terbaru Anubis Sampai dengan bocoran skin katana terbaru dan lain-lain Oke okay. Yang pertama ada info pembaruan baru dari item scanner atau pemindai Nah, jadi item scanner atau pemindai pada pembaruan terbaru ini Item ini sekarang tidak hanya bisa mendeteksi musuh di sekitar kita saja cuy Tetapi juga bisa mendeteksi atau menemukan kendaraan yang berada pada area atau jangkauan pemindai Lumayan berguna banget sih pembaruan pada item pemindai ini cuy Apalagi buat player-player ngendok ya kan Turun dari parasut Langsung cari mobil Terus pergi ke tempat-tempat yang sepi ya kan Ya gitulah lah temen-temenku juga banyak yang kayak gitu ya kan Tapi it's okay hmm. Jatuh Yang kedua Ada skin brewok terbaru huh? Nah kalau kita perhatikan untuk desain tampilan dari skin brewok terbaru ini itu mirip banget sama skin brewok bandel santa ya cuy Cuman yang berbeda di sini hanya dari segi warnanya saja nih kalau skin brewok pada bandel santa itu putih, kalau yang ini memiliki desain warna hitam Lumayan lah ya Buat menambah koleksi skin default kita gitu kan cuy Yang ketiga Ada skin terbaru dari senjata MP5 Dan senjata plasma gun atau senjata cas-casan lah ya Sebelum kita bahas skin terbaru MP5 ini, mari kita simak trailer dari skin MP5 terbaru ini cuy, skui. Jadi nanti akan hadir atau rilis skin terbaru dari senjata MP5 yaitu MP5 Champion Boxer Untuk desain tampilannya cukup menarik juga nih Dengan desain warna emas-emas kuning gitulah. Ditambah lagi dengan animasi kayak aura-aura berwarna kuning-kuning dan juga ada animasi bintang-bintang yang kedap-kedip gitu, cuy. Di sini percuma juga sih kalau tampilannya keren, tapi statistiknya biasa aja atau jelek ya kan? Daripada penasaran statistik dari skin terbaru MP5 ini kayak gimana, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Untuk statistik dari skin MP5 Champion Boxer ini adalah The Mac plus 2, Magazin plus 1, dan Reload Speednya min 1. Dan dikabarkan skin MP5 ini akan rilis pada Weapon Royale selanjutnya cuy. Terus, ada skin terbaru dari senjata plasma gun. Untuk desain warnanya, mirip skin MP5 tadi lah ya, kuning-kuning emas gitu, cuy. Dan tidak ada animasi sama sekali ya di sini. BTW, ini skin pertama dari senjata plasma gun, cuy. Enggak apa apalah ya. Namanya juga skin pertama ya kan, masih ya gitulah Dan untuk statistik dari skin plasma gun ini adalah Akurasinya plus 2 dan reload speednya min 1 cuy Kalau kita lihat dari desain dan temanya, dua skin terbaru ini mirip banget ya kan dan kemungkinan skin Plasma Gun ini akan rilis bersamaan dengan rilisnya skin MP5 Champion Boxer tadi pada hadiah Weapon royal cuy. Atau bisa jadi dua skin ini akan rilis pada event gacha skin senjata selanjutnya. Contoh dari event-event skin senjata ya seperti inilah. Gimana? Tertarik mengoleksi dua skin terbaru ini cuy? Yang keempat, ada skin terbaru dari kendaraan mobil Lamborghini Untuk desain tampilan dari skin terbaru mobil Lambo ini cukup kelihatan mewah sih Dengan kombinasi warna biru, hitam, dan merah cuy Dan skin terbaru dari kendaraan mobil Lambo ini tidak ada animasinya ya Walaupun begitu tampilannya nggak kalah jauh sih dibandingkan dengan skin-skin mobil lambo sebelumnya ya. Dan skin-skin kendaraan yang tidak memiliki animasi spesial itu biasanya merupakan skin-skin gratisan cuy. Misalnya hadiah Elite Pass atau hadiah pada event gratisan ya kan? Untuk bagaimana cara mendapatkan skin terbaru dari kendaraan mobil Lambo ini Kita tunggu info lanjut dari skin terbaru Lambo ini ya cuy okay. Yang kelima Ada bocoran hadiah pre-order Elite Pass terbaru season 29 untuk bulan Oktober Nah jadi nanti hadiah dari Elite Pass terbaru season 29 dengan tema Legenda Anubis 2 adalah skin terbaru dari loot box atau dead box. Untuk bagaimana tampilan dari dead box hadiah pre-order Elite Pass terbaru ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Untuk desain tampilannya mirip sama skin loot box atau dead box pada salah satu hadiah Elite Pass Season 29 ya Cuman yang berbeda di sini adalah desain tampilan dari kepala hewan kucing atau apa nih? Pokoknya hewan aja lah ya Kalau kepala hewan pada hadiah dead box Elite Pass yang kemarin sempat gua bahas itu bentuknya kayak jenis hewan yang sama, tapi yang laki-laki, cuy. Kalau yang ini untuk desain kepala hewannya yang cewek, cuy. Jadi pasangan dead box yang kemarin ya. Gua nggak tahu itu feeling dari mana sih, gua gak tahu deh. <laughs> untuk animasi dari skin loot box ini tuh mirip banget dah sama animasi skin loot box hadiah elite pass-nya, cuy. Gimana? tertarik buat pre-order elite Pass season 29 dengan tema legenda Anubis 2 ini cuy najis yang keenam ada skin terbaru dari senjata Mel Katana Nah untuk desain tampilannya memiliki tema event buyah D ya dan juga skin ini tidak memiliki animasi cuy Dan skin-skin senjata yang tidak memiliki animasi dan pengumuman kill Yang seperti ini nih Biasanya merupakan skin-skin biasa Atau bisa kita dapatkan pada event gratisan Atau juga bisa pada hadiah Elite Pass cuy Bolehlah ya Buat menambah koleksi skin katana kita ya kan cuy hmm.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 it.